Tinggal selama tinggal, banyak omong minahui, jumpa semula kembali lawah. Pai di rumah denghe sukahilai Ai buong si awet Awet tergebel tinggi atas I don't Terima kasih. Sekarang Salam bahagia, sekianlah saja terima kasih. Kami warga Pontianak, terima kasih kepada, terima kasih sekali kepada.